Doa tahun baru: "Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Kristus, Putra Allah, terima kasih karena Engkau sudah bimbing kami semua untuk melalui tahun lalu dengan anugerah darimu, sehingga..." kami dapat sampai di awal tahun yang penuh karunia ini. Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Bapa di surga, walaupun saat menjalani tahun lalu kami sempat alami kesedihan dan rintangan. Tetapi kami percaya dan yakin Engkau selalu bersama kami di saat-saat kami terjatuh. Hanya dengan sebut namamu dan berdoa kepadamu, kami bisa dihibur dan semuanya menjadi mudah. Kini ya Tuhan di awal tahun ini, bimbinglah kami umatmu agar terus mampu berkarya dan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama kami. Rasa kasih persaudaraan semakin Engkau bangkitkan bagi seluruh bangsa saat kami memiliki rintangan. Sentuhlah kami dengan roh kudus, agar kami diberi kekuatan, supaya bisa menyelesaikan masalah dengan lancar. Ya Yesus Kristus, kami percaya dan yakin dengan kuasa kasihmu akan menerangi dunia ini sepanjang tahun 2023 dan sampai akhir hayat kami. Dengan perantaran Bunda Maria kami berdoa kepadamu.